Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, difotifik kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Hilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 tentu kita mendapatkan kabar spesial bahagia banget ya dari Dede Alasti yang ada di akun pribadi miliknya. Dede Alasti semalam mengunggah sebuah postingan foto cantiknya bersama Aurel. Ya. Wah, wow, masya Allah banget ya tentunya melihat kebersamaan Dede dan Aurel membuat kita semakin bangga dan bahagia. Alhamdulillah, dua bumi ini semakin akrab merasa bahagia. Ya. Mudah-mudahan mereka selalu berikan kebahagiaan dan kesehatan. Amin. Dan kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh DDLST Lewat caption Mama Nur, Aureli, Hermansyah Sehat-sehat Kak Loli Masya Allah banget ya DDLST <tik> Selalu mendoakan nih Yang terbaik pokoknya untuk Kak Aurel dan kita lihat juga Di postingan DDLST ini ada komentar Dari Kakak Bilar ya Kok senyum-senyum ya Lihat foto ini aduh Masya Allah banget ya persahabat ya Dan kita tentunya mendapatkan nama panggilan baru dari dede elasti kepada kakak bilar Yakni ini pabi para sahabat ya yang mana papa bilar <laughs> masya allah banget luar biasa dan selain komentar dari kakak bilar para sahabat aurel juga mengomentari postingan dede elasti ya di situ mengatakan dede sambil kasih love kita masya allah banget ya mudah-mudahan hubungan antara dede dan kak aurel ini semakin harmonis amin. Dan tentunya persahabat ya selain Aurel juga ada komentar dari Atta Halilintar. Dua bumil sehat-sehat ya, masya Allah banget ya, <gülüyor> luar biasa pokoknya semakin bahagia dan bangga kepada Lesti dan kakak Rizky bilang selalu persahabat ya harmonis, apalagi tentunya ke siapapun tentunya semakin akrab persahabat ya. Dan kita lihat juga konggak -kong berikutnya. Selain Dede LSD Kejora, Aurel juga mengunggah sebuah postingan foto yang sama ya Masya Allah, luar biasa Dan kita lihat ada sebuah kalimat juga yang dituliskan lewat caption oleh Aurel Dede LSD sehat-sehat ya, bumi cantik dan baik hati katanya tuh Masya Allah banget ya Sudah pasti Dede adalah wanita hebat wanita cantik dan wanita yang sangat baik para ya dan dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan dan komentar dari akun instagram tentunya kak Benu serumba menyampaikan not kalimat komentar bumi kesayangan Aurel Hermansyah, Lesti Kejoradu Masya Allah banget ya dukungan support dari Kak Benu selalu positif untuk dedek maupun kak Aurel Mudah-mudahan saja persahabat ya kita doakan yang terbaik pokoknya untuk dua bumil ini Dan Dede Lesti pun berkomentar juga persahabat ya Mama Nur sambil dikasih love hitam juga nih oleh dedek Masya Allah Semakin bangga semakin bahagia pokoknya kepada Lesti maupun Kak Aurel persahabatnya mudah-mudahan dua bumil cantik ini selalu diberikan kesehatan dan ke kabar selanjutnya para sahabat kita lihat juga The Vitamin Bahagia semalam Tentunya di Olasi ke juara, ternyata temani kakak Bilar di lokasi syuting ya Masya Allah merasa bahagia juga ketika melihat melihat postingan ini kemesraan kebersamaan, kekiutan dari Dede dan kakak Bilar mampu membuat kita semakin bangga dan bahagia dan kita lihat juga persahabat ya Semalam juga banyak sekali wartawan Yang selalu standby menunggu sampai malam Persahabat ya ingin mendapat berita jawaban dari kakak dari dede Tapi kakak Bilar ini cuek banget ya sekarang Masya Allah semakin bahagia dan bangga kepada dede dan kakak Bilar Yuk, doakan yang terbaik mudah-mudahan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Postingan tersebut dari -post kembali oleh akun HP Kentang atau Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Pabibens, sekali-sekali harus no komen karena sebagus apapun jawaban yang dikasih pasti selalu dipelintir Ya persahabat ya, walaupun jawaban kakak Pilar sebagus mungkin Tapi tentunya pastinya akan selalu dipelintir jawaban kakak Pilar tersebut ya, Dan kita lihat di kolom komentar nih banyak sekali tanggapan yang diberikan Salah satunya dari akun Instagram Diri Utami 38 Awalnya wartawan dikasih jawaban Benar juga Besok beritanya nggak ngadi Jadi meninggal masa dijawab juga Tuh persahabat ya Katanya tuh jangan dijawab Kata fans sejati Leslar nih Walaupun jawabannya sudah benar Tapi besok-besok pasti jawabannya Di pelintir-pelintir persahabat -pelintir, ya Mudah-mudahan selalu Dilindungi selalu Tentunya diberikan kesehatan Kebahagiaan untuk rumah tangga Dede dan kakak Bila dan selanjutnya juga persahabat kita lihat nih Masya Allah ini momen ketika dedek Elasti Kejora dan Kak Renzi Lazuardi ya. Masya Allah ini juga di guestnya Kak Renzi kangen ya udah nggak ketemu dua tahun dedek Elasti Kejora di bahagia banget ya. ketika dedek tersenyum bahagia Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia amin. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat nih ada sebuah kabar spesial bahagia juga yang untuk kita semua. Semalam juga Dedek Lesti dan Kakak Bilar ini lagi ke rumah sakit untuk cek persahabatnya. Masya Allah ternyata baby nya lagi di ESG ya. Aduh lagi malu si utun kata Kakak Bilar. Gak mau liatin muka sampai capek nyariin. Masya Allah banget sehat-sehat pokoknya untuk the baby persahabatnya. Masya Allah mudah-mudahan bundanya sehat dedeknya sehat, amin dan kita lihat, teman tersebut pun di oleh akasengal putih pilar, kalimat caption pun dituliskan, Masya Allah urutan kesayangan umpik, etanya itu sehat-sehat sehat ya, dan bahagia selalu buat lihat amin, Masya Allah banget, luar biasa dukungan yang selalu positif dari para fans dan kita lihat juga persahabatnya banyak tanggapan yang diberikan dari para fans salah satunya dari akun Instagram Elsdera underscore mengatakan, "Masya Allah, baru pertama lihat Dede USG Berasa gua yang USG lihat anak gua sendiri. Sehat-sehat ya, anak kuat ya, Bunda Utun Amin. Luar biasa, yuk tetap kompak dan solid mendoakan yang terbaik untuk Dede dan Kakak Bilar." Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.